Al Arba'ah. Untuk kita bisa tepat melakukan kharokah jauhariyah sampai menuju kesempurnaan, kita harus melakukan empat perjalanan, empat sair. Perjalanan yang pertama adalah sair min al ilal hak. Perjalanan dari dunia makhluk, dunia ciptaan menuju Allah Meninggalkan realitas, menembus teori pembatas menuju yang tak terbatas Kita gunakan dunia makhluk sebagai kendaraan untuk menuju yang hak Di perjalanan pertama, kita masih ada di dunia nyata tapi kita bergerak mendekati Allah. Di perjalanan pertama kita ketemu syariat. Kita ketemu salat Ketemu zakat. Ketemu puasa. Ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi realitas. Jangan terjebak di dunia ini. Jangan terjebak di dunia makhluk. Kita harus berjalan menuju Allah. Jadikan sholat, jadikan puasa, jadikan haji, jadikan realitas sekelilingmu sebagai pijakan untuk menuju Allah. Itu perjalanan pertama. Harus dilewati, tidak bisa diloncati. Kenapa? Karena kita manusia, kita makhluk. Kalau perjalanan pertama sukses, kita akan ketemu dengan perjalanan kedua, sair. Filhaqi Filhaqi Ketika perjalanan pertama sukses Kan kita ketemu Allah sudah Karena tadi menuju al haq Begitu kita ketemu Allah Mari kita nikmati Perjalanan Dengan Allah Di dalam Allah Biasanya ini Yang dilakukan oleh para Sufi Uzlah, Riyadh Suluk syaf, ma'rifat itihad, hulul dan lain sebagainya lah konsep-konsep sama itu kan perjalanan bilhak-filhak perjalanan di dunia lahut perjalanan di dalam Allah perjalanan kedua setelah tadi kita nyampe di Allah lewat kendaraan pertama kalau kita sukses mengembarai dunia ketuhanan Saatnya kita kembali. Jangan berhenti di sana. Karena umat masyarakat juga butuh pencerahan seperti kita. Perjalanan yang ketiga adalah sair minal hak ilal khalq. Dari Allah menuju makhluk. Jadi kembali ke tengah semesta namun batinnya sudah terikat oleh Allah. Melihat segala sesuatu sekarang sudah enggak tertarik lagi. Karena yang ada di matanya hanya Allah. Jadi kalau sudah nyampe dunia Allah itu, dunia sudah enggak penting dan tidak menarik lagi. Begitu dia kembali ke makhluk yuk, melihat segalanya adalah manifestasi dari adanya Allah. Syair Minal hak ilal Dan perjalanan yang keempat Yang terakhir sair fil fil Perjalanan Di dalam makhluk yang sekarang sudah nyambur dengan makhluk Seperti tadi perjalanan awal Tapi sekarang Allah Ada bersamanya Kalau dia ngomong Allah jadi mulutnya Kalau dia jalan Allah jadi kakinya kalau dia bergerak Allah yang menggerakkan takhallabi ahlakillah jadi sekarang beraktivitas bersama manusia sudah Allah yang ada dalam dirinya mewarnai dunia dengan cinta ketuhanan membantu sesama berlayar menuju Allah karena dia yang sudah tahu alamatnya untuk ketemu Allah Maka sekarang melakukan perjalanan puncak Syair fil kholak bil hak Biasanya kalau para sufi Perjalanan keempat ini wujudnya adalah Mungkin bikin torekot Mungkin bikin lembaga Bikin yayasan Bikin perguruan Bikin pondok pesantren Itu syair fil kholak bil hak jadi, ada empat perjalanan Yang pertama, perjalanan menuju Allah Yang kedua, perjalanan di dalam Allah Yang ketiga, perjalanan dari Allah Dan yang keempat, perjalanan dengan Allah Itu Al-Asfar Al-Arba'ah Enggak usah tanya saya ada di mana Kita baru anjang-anjang mau masuk ke yang pertama Nggak usah saya ada di mana ya Mbak Allah. Paling yang pertama aja belum kamu, baru belajar untuk melakukan perjalanan pertama. Yo semoga kita ngalami perjalanan kedua. Syukur-syukur bisa ketiga dan alhamdulillah kalau sudah nyampe keempat harus diusahakan untuk menuju tadi. Caranya yo alharokah aljauhariyah, gerakan yang substantif itu al Al-Asfar Al-Arba'ah Empat perjalanan Dan Mullah Sadra sendiri menjalankan empat ini Diawali ketika dia ahli semua ilmu-ilmu keislaman Ahli teologi, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis Dan melakukan syair yang pertama Sampai puncaknya kemudian dia melakukan uzlah tak bilang tadi melakukan uzlah 7 atau 11 tahun itu perjalanan di dalam Allah kemudian dia kembali lagi bikin sekolahan jadi guru membimbing orang nulis kitab untuk menceritakan pengalamannya di dunia Allah itu perjalanan dari al haq dan terakhir segala aktivisme sosial aktivisme keagamaannya untuk membimbing orang Membimbing murid-muridnya Melahirkan Syair yang keempat Yaitu perjalanan dengan Allah Jadi teori ini Hasil kristalisasi Sebenarnya perjalanannya Mula Satra sendiri Yang disarankan juga untuk Semua kita Harusnya juga melakukan Empat perjalanan ini Wahyu Ya, kalau menurut mula sadra, seorang nabi itu memiliki kecerdasan puncak dan imajinasi puncak. Caranya melalui kuatun nafas minjus iha al amali untuk bisa mengaktualkan potensi kecerdasan puncak dan imajinasi puncak itu, ya harus melakukan olah kejiwaan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di gua Hiro Itu yang dilakukan oleh Ibrahim ketika mencari TuhanNya. Kewatun nafas minjus ihal amali. Terus sekarang kalau ada orang yang juga melakukan olah kejiwaan, apa bisa Pak jadi Nabi? Tidak bisa. Kenabian sudah terputus. Cuma. Parsial profesi Bukan nabi lo ya Tanggung jawab kenabian Itu tetap harus bersambung Tanggung jawab menyebarkan ajaran Tanggung jawab mendakwahkan Islam Itu tetap harus ada tokohnya Nabi sudah tidak ada Tapi penerusnya harus ada Karena kalau nggak agamanya akan mati Ya kalau kita ya para ulama Karena mula sadra seorang Syiah ya bagi dia Penanggung jawab kenabian ya para imam Kalau kita ya para ulama, para wali Itulah mereka yang penanggung jawab kenabian Dan akan selalu ada, jangan khawatir Di hati sendiri kan juga ada yang bilang Sekian ratus tahun pasti akan ada fukulnya Pasti akan ada ahli yang muncul Kenapa kayak gitu? Itu kalau dalam bahasanya Sadra karena Allah nggak akan tega membiarkan kita kebingungan. Karena Allah juga pingin cepet-cepet dia dikenali. Kayak di ibnu Arabi kemarin lo, fakhulakul holko, Kuciptakan makhluk biar kenal aku. Kayak makhluk kok nggak karu karuan terus kapan kenal aku ini? Allah sudah nunggu-nunggu dengan kerinduan yang luar biasa, tapi kamunya leda liti Kayak <laughs> bahasa wong jogja kan gitu, kamu leda terus sudah ditunggu Allah itu loh, kamu kok lama banget sih. Kadang-kadang nah, terus Allah ya sudah ada orang tertentu yang dikasih ilham untuk melanjutkan tanggung jawab kenabian. Itu wahyu dan kenabian. Oke, okay. yang terakhir ini ada ini satu puisi yang yang saya senangi dulu Dari mula satra Agak bagus Tuhan itu tak terbatas Tanpa ruang dan tanpa waktu Namun dia menjadi kecil Sesuai dengan pemahamanmu Namun dia akan datang Sebatas kebutuhanmu namun kekuasaannya sebatas harapanmu Namun filmannya sebatas keimananmu Mereka yang yatim, dia menjadi ayahnya dan ibunya Mereka yang butuh saudara, dia akan menjadi saudaranya Mereka yang putus harapan, dia akan menjadi harapan mereka yang tersesat dengannya akan menemukan jalan. Mereka yang berada dalam kegelapan akan mendapatkan cahayanya. Mereka yang sakit akan disembuhkannya. Tuhan akan menjadi segalanya dan bersama seluruh manusia, namun dengan syarat keyakinan, dengan syarat sucinya hati, dengan syarat sucinya rohani. Dengan syarat menjauhi perkawanan dengan kekerjian. Cucilah hatimu dengan debu dari segala debu. Cucilah pikiranmu dari segala pikir yang keliru. Cucilah mulutmu dari segala kata yang tak perlu. Karena dia senantiasa menantimu, memanggilmu di setiap lorong hening malammu. Oh, iya. Yeah. Hasil ini bahasa Arab, cuma tak coba-coba Nerjemah, karena zaman aku mahasiswa Suka dengan kalimat ini tak pakai Ya, semoga ada Sesuatu yang kamu dapat dari puisi ini Karena Kuncinya sebenarnya satu Allah itu tergantung Kamu Kedahsyatannya tergantung Sedahsyat apa dia bagimu Kekuasaannya tergantung Apa sekuasa apa dia bagimu maka tadi kuncinya sebenarnya kamu percaya apa enggak kalau kamu mintanya cuma ya Allah